nah ini Widih. halo halo bosku welcome back to channel kang al in lagi ya guys ya oke kali ini seperti biasa ya bosku ya main lagi di 5 lion mega west bosku ya oke kita quick quick spin dulu 30 kali ya bosku ya yang baru datang baru join atau baru klik video kue bosku ya jangan lupa dibantu like comment dan dibantu subscribe nya sih ya tempat info update rtp terbaru wwg 5layan olympus pola waduh semuanya ada di sini bosku ya gue upload tiap hari bosku ya jangan lupa dibantu subscribe nya bosku ya buat kalian yang baru apa namanya mau info main 5 lain bosku ya gimana cara mainnya kalian bisa simak-simak di channel gue bosku ya kalian bisa cek-cek di video-video upload gue yang lainnya juga di channel gue bosku ya itu apa namanya kura-kura satu kandang coi nggak dikonek bosku ya <laughs> oke okay, kita lanjut ke in-game nya bosku ya yang yang kita nanti-nantikan bisa ini kok nggak ada yang konek-konek bagus ya ngomong-ngomong ini sepertinya aduh jangan sampai rungkat ya oke okay, ini konek bagusnya kita gitu, kayak kayak gitu bosku ya nah ini namanya konek bagus coy. konek dari depan sampai belakang bosku ya waduh ada perkalian juga di belakangnya di connect cuy ya oh iya bosku ya ini kue bahwa modal cuma 100 kali aja bosku ya kita bawa reja-reja aja kisah nggak usah banyak-banyak bosku ya kita coba-coba dulu bosku ya karena nggak dapet kita lipo lagi bercanda guys bercanda guys nggak apa-apa bosku ya ya main kayak gini jangan dibikin apa namanya pusing bosku ya kita bercandaan saja bosku ya santai-santai bosku ya ngomong-ngomong nih kita belum dikasih apapun cuy ya kita main di bet 1200 bos kaya. kenapa itu 1500 kita aktifin double chain nya cuy ya yang belum tahu main apa namanya ini 5 lain megawas bosku jangan monoton main Olympus terus cuy monoton main Olympus kalau RTP lagi jelek waduh layak nah, bos kaya RTP Olympus tuh bagusnya di 90 lebih cuy ya kalau 80 tuh jangan cuy ya kalau yang lain kan game-game kayak gini kan waduh gak pernah dimainin, sekali dimainin meletus kan nggak lucu cuy ya oke <laughs> oke, okay. okay, ini konek-konek beruntun lumayan, nih kalau nggak dapet kita gaskan by spin saja ngomong-ngomong ya? kita hmm, udah spin berapa kali cuy 30, 30 kali bos, ya oh 10 kali tadi cuy, oke okay, kita turbo spin 30 kali bos, ya oke okay. biasanya di turbo spin tuh Hmm, jangkauan connect atau dapat scatternya tuh lebih tinggi bosku ya. tapi balik lagi ke pemanasannya cuy ya. jangan langsung di turbo saja cuy ya. kita main panasin mesinnya dulu bosku. Ya. noise. sampai belakang bos bos. tujuh puluh ya. super bosku yang terbaik ya. dapat sampai belakang bosku ya. 10 satu kandang sih. hilang katanya. Oke. Okay, Oke, okay, masih ngeblong. Oke, okay, kita lewati layarnya, kita centang, Bos, ya. Kita spin 50 kali, Bos, ya. Gas saja, cuy. Oke, okay, kita belum dikasih tambahan, kok tambahan free spin free spin aja belum dikasih. Wih, satu kandang lagi, cuy. Kita belum dikasih spin lagi, Bos, ya. Free spin lagi, cuy, ya. Ini ngomong-ngomong, biasanya kita turbo spin ke-30 itu dikasih, cuy, ya ini 50 kalau enggak dikasih sih kebangetan cuy ya minimal tuh dikasih cuy oh iya bosku buat kalian yang mainnya suka receh-receh raca nggak apa-apa sih bosku ya. ini gue kenapa mainnya segini ya itu tergantung kalian juga bosku posisi kalian pengennya mainnya di bet berapa sesuaikan saja bosku ya. kalau gue sih mainnya di 800, 1200, 2400 bos ya. oke okay. masih di spin-spin gue kue tangkarakannya lagi enggak enak ya, cuy wah masih ada spin berapa tuh bosku ya wih satu kandang nggak tuh gak lucu sih kalau nggak dikasih free sama sekali bosku ya? karena kita udah di apa namanya turbo 30 sama 50 masa nggak dikasih cuy ya hanya lewat kah masih sebelas kali spin, cuy ya Kalau nggak dikasih, kita ulangi polanya kembali, bosku ya. Buat kalian yang komen kemarin ada yang komen polanya gimana, bang. Ada yang sampai chatting, tuh bosku ya. Nggak apa-apa sih, bosku ya. Nah, tapi kan setiap gue upload tuh kalian pahami saja, bosku ya. Kalian simak tuh apa namanya videonya, kalian pasti tahu, bosku ya. Pola-pola dari itu gimana, bosku. Ya. Tanpa kalian harus chatting, cuy. Kalau kalian harus chatting sih sama saja nggak nonton ya, bosku ya waduh gak dikasih bosku ya Jadi kita balik ke awal pola lagi bosku ya main di quick tiga 30 lagi bosku ya kita putar lagi polanya cuy. kalau dua kali putaran gak dikasih kita lock out coy ya <laughs> ini udah sampai berapa menit? 5 menit gak dikasih ini cuy, gak dikasih apa namanya tuh? free spin coy ya gila bosku ya ya seperti inilah game bosku ya kadang gak dikasih, kadang dikasih juga bosku ya masa dikasih terus bos, sih bos oke masih belum dikasih coy weh gak dikonek lu. sayang seribu kali sayang bosku ya oke ada kali dua juga ini kalau gak dikonek sama sekali gak lucu bosku ya Enggak dikasih tambahan free spin kok Tambahan free spin lagi cuy Kita belum dapat waktu spin bos ya Enggak dikasih free spin gak lucu cuy Minimal 2 kali siklus putaran bos ya Nah dikasih akhirnya bosku Nah gini bosku ya Ini katanya gampang-gampang gimana cuy Semua game tuh pasti ada prosesnya bos ya Oke kita ambil yang Kita ambil yang 6 saja bos ya kita ambil yang free spin saja, bosku, ya, karena perkaliannya yang gede, cuy Semua game atau semua permainan butuh proses, bosku. Ya, nggak bisa asal langsung, cuy Ya, oke, 6 kali spin dah kita dapatkan. Semoga langsung cuan, bosku. Ini nggak dikonek sama sekali, langsung dikasih. Oke, nah itu. Censa langsung yang pertama bosku ya Nah ini yang dinamakan Megaways bosku ya Apalagi 5 Lion terbuai bosku ya Lebih enak tuh main 5 Lion Megaways bosku ya Daripada main-main Megaways -main yang lain cuy Kalian bisa buktikan buktikin saja cuy ya 5 Lion tuh menurut gue paling yahut cuy. Daripada Gate Reno Ah yang lain juga lah bosku ya yang Kalian cek-cek kalian saja sih bosku ya kalian bisa cek yang paling bagus mana yang paling enak mana kalian bisa cek saja cuy ya oke lanjut lagi spin lagi bosku ya masih ada tiga kali free spin semoga bisa tangguh ya bosku ya tuh satu lagi please ya nah, gak mau cuy cuy oke ini ada nih yang connect aduh sambil belakang itu sambil belakang please ada wheel sambil belakang gak di yang not quiet cuy Gak apa-apa bosku ya Dapat segitu So Namanya juga gratis free spin Oke kita spin dulu Kita apa namanya selesaiin spin otomatis Habis itu kita ya Kita cari yang connect Kita pay gitu bos ya Oke udah kita selesai bosku ya Kita cari yang connect dulu Yang bagus bosku ya Nah ini connect bosku ya Kita gaskan kan buy free cuy Semoga saja ini dikasih bosku ya kita soalnya B ini bosku oke kita ambil yang 6 lagi ya bosku ya kenapa kalian mau pilih yang lain nggak apa-apa bosku ya kalau kalian mau pilih yang lain juga nggak apa-apa cuy kalau gue pilihnya yang 6 bosku ya tuh kalian simak dulu bosku ya misteri berapa nih no kalau ambil misteri apakah kita beruntung? enggak bosku ya makanya jangan salah pilih bosku ya, catat guys Cuma kali 15, connect receh saya nggak apa-apa, bosku ya. Semoga lagi koneknya yang bagus. No connect, hmm, nyata. Wah, ada super oke. Okay, next, ceknya nggak di -connect. Waduh, oke, okay, sepuluh, coy, sepuluh doang, bosku ya. Waduh, tapi Mega, bosku yang lima malam, connect tapi receh coy nah ini wih, ini, nah gitu. Itu padahal ada will lagi juga gitu. nggak apa-apa, yang penting dikasih sensasional. Next game masih ada face satu kali, bosku ya. Hmm. song oke. Okay, lumayan dikasih profit lebih, bosku ya. Dikasih empat kita bisa update, bosku ya. Kita main di 4800 ribu kita gaskan by free spin di 4800, ya. Kita hilangin centang, kita gaskan by free spin-nya, cuy. Kenapa kita harus by apa namanya? Hilangin centangnya biar hmm, ini, cuy. Ya, tadi kan udah dicentang, sekarang enggak. Bosku, kalian harus juga mainin itunya, juga cuy. Ya, itu kalau gue, bosku. Ya, oke, gaskan ambil yang 6 kembali, bosku. Ya, seperti biasa, gue cuma ambilnya yang itu itu mulut cuy. ya kalau kalian mau request bang ambil yang misteri ambil yang itu oke okay, bosku ya nanti kita ambil bosku ya. tapi kalau kalau nggak bagus sih percuma bosku ya kita ambil yang pasti-pasti saja bosku ya oke okay, di spin pertama berindikasi oke okay. langsung sensa nih kan sekali connect sensa bosku ya ini lah yang dinamakan megawest apalagi 5 lion the best bosku ya waduh itu loh ada wheel oke okay, cek connect apalagi nih song bosku ya apa cuy dua kali spin tambah please oke okay. oke okay, lumayan 50 puluh oke okay, last pin eh, gitu, bos bosku wih oke okay. tambah please tapi sayang sekali cuma dua seker bosku ya nggak bisa menambahi satu lagi bos ya notebook ya lumayan kita udah dikasih satu juta cuy lumayan ya lumayan bosku lumayan lumayan lumayan enggak apa-apa aja ya oke kita bayi yang terakhir atau gimana mana bosku ya kita cari yang konek-konek bagus uh waduh sayang sekali oke kita jelaskan. by Crispin last bosku ya ini last Grispin, bosku ya. kalau nggak dikasih sih kita udahan saja bosku ya dikasih pun kita udahan saja ngomong-ngomong kita udah hmm, 11 menit lebih ya lumayan ya kita bisa upload kontennya bosku ya kita ambil yang 6 lagi ya kita sih minimal upload sih 8 menit bosku ya. tapi ini ya lama bosku tadi nggak dikasih kasih di depan ya namanya juga game terkadang ter random cuy, dapat enggak dapat sih ya. Oke okay, yang pertama sayang sekali itu sayap nih nggak connect Waduh. Oke okay, nih ada nih. Oke okay, connect saja nggak apa-apa bosku. Ternyata nih kita akan menjadi room kata kakak kita dikasih. Oke okay, Jacknya please. Oke okay, not bad. Nah ini. Widih, wow Sensa. Kali 40, apa tadi bosku kata ya? Sampai lupa cuy ya. Naga kata kayaknya bosku. Wih, gila bosku. 17 oh. bosku. Udah bosku ya. Udah cuy, udah cuy. Wih, hampir saja dikasih tambang resin lagi cuy. Udah cuy, dan udah, Berarti kasih lebih nih bosku ya. Lumayan cuy gila gila gila bosku ya ya ada bosku ya yang baru klik video gue jangan lupa dibantu like comment dan dibantu subscribe subscribenya ya bosku ya kalian bisa komankan saja yang mau info RTP pola dan triknya kalian bisa simak video gue bosku ya jangan lupa dibantu subscribe dan like ya kita jumpa di video berikutnya bye bye